rahayu sagung dumadi tansah nir ing jumpa lagi bersama kami spiritual set putih di channel the SPP TV channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya sebelum lanjut jangan lupa untuk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 dengan kalender Jawa. Dengan weton kita dapat mengetahui nilai atau nektunya. Selain itu, sifat perwatakan atau karakter seseorang bisa dikenali melalui wetonnya. Adapun karakter gawan atau watak bawaan sejak lahir menurutnya tercermin dari weton yang dimiliki seseorang namun untuk mengetahuinya seseorang harus sudah tahu betonnya terlebih dahulu setiap daerah di Indonesia pasti memiliki suatu kebudayaan yang sudah dijaga sejak zaman dahulu masyarakat Jawa juga memiliki kebudayaan tersebut yang dikenal dengan nama weton. Weton adalah tanggal lahir seseorang dilihat menggunakan kitab primbon Jawa kuno. Ada banyak sekali weton dalam perhitungan Jawa kuno. Salah satunya adalah Rabu Kliwon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 Watak Rabu Kliwon berdasarkan ramalan dari primbon Jawa kuno, orang-orang yang lahir dengan weton Rabu Kliwon memiliki watak layaknya lab kuning seninggi. Artinya, orang ini mempunyai sifat seperti matahari yang dapat memberikan cahaya atau harapan bagi orang lain yang berada. Dalam hal baik Mereka juga memiliki beberapa sifat positif Seperti baik, pintar, disiplin Dan sangat menghargai janji yang sudah dibuat Orang-orang tersebut juga umumnya sangat memperhatikan penampilan Pandai berbicara dan sangat peduli terhadap sesama Salah satu watak bawaan mereka sejak lahir adalah berjiwa pemimpin. Hal tersebut membuat orang-orang yang lahir di weton ini akan sangat mudah memberikan arahan kepada bawahan mereka. Bahkan, bawaan mereka juga akan sangat mudah. Berinteraksi dan berkomunikasi Dengan orang-orang yang lahir dengan weton Rabu liwon Meskipun begitu Weton ini juga memiliki beberapa watak negatif Seperti mudah marah dan tersinggung Maka dari itu Banyak orang yang berhati-hati ketika berbicara maupun bertindak di sekitar weton tersebut watak ini juga didukung dengan sifat suka membantah dan memiliki sehingga membuat orang lain akan sangat segan terhadap mereka lucunya meskipun salah weton ini sangat keras kepala dan tidak mau disalahkan Karir Rabu Kliwon Beralih ke urusan karir dari Rabu Kliwon mana mereka bisa bekerja di sejumlah bidang Karena memiliki watak disiplin, bertanggung jawab, dan berjiwa pemimpin Namun, satu pekerjaan yang dianggap paling cocok adalah pengusaha karena weton ini juga memiliki watak suka membantah, sehingga membuat mereka akan mudah berselisih paham dengan rekan kerja atau atasan. Selain itu, weton ini juga bisa bekerja sebagai abdi negara, seperti polisi atau TNI, sebab mereka akan berdedikasi tinggi kepada bangsa berdasarkan ramalan tribut Jawa kuno jika orang-orang tersebut sudah merasa betah dan nyaman dengan apa yang sedang dikerjakan sekarang maka bisa dipastikan jenjang karir mereka juga akan sangat baik Cinta Rabu Kliwon Rabu Kliwon memiliki neptu sejumlah 15 dengan Rabu 7 dan Kliwon 8. Sehingga membuat mereka lebih cocok jika memiliki pasangan dengan weton yang memiliki neptu berjumlah 14 atau 9. Hal ini karena menurut primbon Jawa kuno, Neptu di bawah 15 akan bisa melengkapi dan menjadi penyeimbang untuk watak dari Neptu tersebut. Beberapa contoh weton dengan jumlah Neptu tersebut adalah Minggu, Minggu Paing, Minggu Wage, Rabu Legi, Rabu Pon, Rabu Legi, dan Jumat Kliwon. Jika Rabu Kliwon mendapatkan pasangan salah satu dari waton tersebut Maka hubungan asmara mereka akan sangat harmonis dan bertahan hingga akhir hayat Rezeki Rabu Kliwon Untuk urusan rezeki dari Rabu Kliwon akan makmur jika sang ayah atau kakak memiliki neptu di bawah 15. Namun jika ternyata neptu dari ayah atau kakak di atas 15, maka rezeki mereka dan keluarga kurang bagus. Berikut berapa weton kecuk jumlah neptu di bawah 15 yaitu Kamis pon, Rabu paing, Sabtu pon, Sabtu paing, Kamis kliwon. Sabtu Kliwon dan Kamis Pahit, selain weton, ayah dan kakak, jenjang karir daerah Bumi juga mempengaruhi rezeki yang diperoleh. Maka dari itu, pastikan pekerjaan yang sedang ditekuni tetap berjalan dengan baik agar rezeki yang datang juga tetap seimbang. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komunitas Ndoro dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami, rahayu sagung dumadi. Kasing nir sambikolo.